menjadi manusia yang tenang. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya jadi enggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya. Jadi enggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang.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 al -khabir. ya Sampai hal yang paling detil pun Dari diri kita Allah maha mengerti Kira-kira Allah nanti berempati enggak sama saya ya Huwar Rahim Dia maha pengasih lagi maha penyayang ya, Yang gak iman aja disayangin Apalagi yang iman Huwar Rahmanur Rahim ya. Dia Allah maha pengasih lagi maha Maha penyayang Saat itulah kita jadi tenang karena untuk berhubungan sama Allah, kita nggak harus ke kanan, enggak harus ke kiri, enggak harus ke depan, enggak harus ke belakang, enggak harus naik, enggak harus turun. Tinggal ini, hatinya nyambung ke Allah, selesai. Uh, kalau udah begitu, jadinya tenang.